Siang ini di sisi ku tetap temani hari-hari dan jiwaku telah menyatu Kita tercita untuk bersama Bahkan Bayanlah bahwa kita mampu melewati Bahkan lampu merah itu takkan bisa Hentikan laju kisah perjalanan kita Walau kadang kita